Kali ini saya akan menggabungkan dua jenis tanaman aglonema ya, Bisa. Oke okay. ini saya ada aglonema jenis lipstick ya, jenis lipstick sama ini, uh, Dona Carmen. tentunya aglonema ini pernah berjaya kemarin kemarin ya dan bukan cuma berjaya juga tapi tanaman aglonema ini adalah tanaman yang sangat digandungi oleh pecinta tanaman hias. dan kedua jenis ini listrik sama Donna karmen adalah kalau di sini dikatakan paling terbawah ya menurut saya Dalam hati terbawah itu harganya boleh dikatakan tidak ada, tapi ya tetap dicintai sih Oke, Saya mau cabut aja ini ya. Saya ingin menggabungkan dua jenis aglonema ini, lipstick sama Dona Carmen, agar uh, bisa didapatkan daun yang cepat ya. <tuh> Istilahnya kalau aglonema ini mutasi daunnya ini berubah ya ya tempat berubah saya akan membuat dua ini ya pemirsa ya saya pemirsa uh, pertama-tama adalah alatnya ini cutter supaya steril kita keiriskan ke, ke bawang aja ya karena bawang ini juga uh, mitosnya bukan mitos secara ilmu pertanyaannya ini mengandung CPT juga bisa membuat steril dan nantinya enggak membawa penyakit di tanaman tersebut. Kita ambil salah satu, ya. Ini saya mau yang mana aja, bisa. Ini seharusnya dicuci dulu, Cucinya dengan fungisida bisa antrakol ya guys nah, yang Oke, ini sudah dicuci ya, ya supaya istilahnya steril lah ya steril juga bersih ini sudah dicuci dengan fungisida antrakol ya gambarnya seperti ini Toko-toko pertanian banyak. Oke, okay, kita uh, kelihatan nggak? Nah, kita Sayap isinya aja. Nah, nah, terserah lah yang mau Yang penting di sayap tujuannya adalah untuk menyatukan ya. Harus sama sayapannya. kira sama ini, nah. kemudian kita tempelkan. ya kira-kira seperti ini, kemudian kita ikat Bisa. Ya. pakai plastik boleh nah, lebih baiknya pakai plastik ya, pakai ikat apa aja, rapi ya boleh, karena lebih bagusnya pakai plastik nya yang baru ya, jangan asal angin di sampah. Enggak tahu kenapa perbedaannya kalau plastik lama sama plastik baru itu beda. Kalau plastik yang baru, Unsur jadinya itu cepat ya. Boleh dikatakan seharus pas kita ikat aja di sini. tadi ya ini sebenarnya akarnya dibuang aja bisa biar uh, enak ingatnya tapi ini kalau dibuang nanti proses pengakarannya lama jadi biarkan saja, yang penting rapat dikit Tiga terdahulu untuk menyatukan dua batang ya. Nah, cek, okay, ya. oke yang, yang penting nyatu, ya kayak gini. Ya, yang penting nyatu. Untuk menyatukan. Ini sudah ya, nomor yang tadi ya. Sudah di satu. Ini aglonema jenis zona parment dan ini ya. Tingkat jadi satu, batangnya itu saya. Kemudian kita tanam lagi bungkusnya. Kita tanam seperti biasa. Hai, Harus pada tempatnya Oke. Okay. hai, pemirsa Menggabungkan dua jenis hai, Untuk menghasilkan daun ya hai, e, daun yang lebih dicintai dalam hai, lebih dicintai itu lebih bermakna ini ya. seperti ini bisa. ini nanti tunggu tiga bulan ini saya dan hasilnya akan seperti ini. ini dulu saya ini satu dua daun ini dua daun aglonema dulu waktu e, disambung ya, aglonema Dona karmen sama listrik ternyata dalam tiga bulan bulan lebih menghasilkan ini mutasi daunnya seperti ini nih ya. sedangkan untuk jenis litiknya biasa ya. jadi boleh dikatakan kalah dan pertumbuhannya juga listik itu kecil ya tadinya sama saya sambungannya sama jadi indah ya pemirsa uh, hampir-hampir menyerupai jenis apa ya saya kurang tahu paling sekali jenisnya. Dulu kan ini dua ya daunnya dua seperti ini. Kemudian yang pertama tunggu ini masih ada hijau hijau-hijaunya merah. Dan saya tunggu lagi satu bulan kemudian. Apakah pertumbuhannya kembali seperti ini? Ternyata tidak. Akan terus seperti ini mutasi ya. ada lagi itu saya udah mencoba tadinya satu saya kurang percaya lagi coba sama seperti ini saya ngopi dulu pemirsa Oke. ini percobaan yang kedua pemirsa setelah tadi uh, pertama ini kemudian saya coba lagi ini Ini baru aja Lebih lama dia daripada ini Ini ini daun yang pertama Mutasinya seperti ini Kemudian tumbuh kedua juga seperti ini Dan karakternya pemirsa Lagi-lagi Si kalah ya Kalah Tapi untuk karakternya nggak berubah Ini tetap, tetap seperti ini Saya pernah coba pelihara daun alami bisa mutasi seperti ini tapi lama banget Lama dan tumbuhnya hanya kadang 1-2 daun kemudian kembali hijau lagi Setelah saya coba gabungkan tadi penggabungannya seperti tadi ini cepat Jadi ketika tumbuh daun berikutnya langsung merah Oke okay, pemirsa, itu dia tadi hmm, berbagi pengalaman sedikit tentang tanaman. Kemudian bisa menjadi inspirasi buat pemirsa semuanya. Oke, okay, ditunggu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pemirsa.